Halo Sobat Rimba semuanya, apa kabar kalian semua, balik lagi di channel Banggot Slot Paling Tampan, yang tentunya akan memberikan rekomendasi situs slot paling gacor mudah jackpot dari ujung belahan bumi sampai angkasa, nah kali ini Banggot akan memberikan situs slot online mudah jackpot bernama Rimba Slot yang akan memanjakan para member tentunya, kemudian kami juga memiliki promo menarik untuk new member ataupun member lama. Langsung saja, Inilah game gacor mudah jackpot pada situs rimba slot, kui kita gaskan bosku.